Selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Ya robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, biasanya binatang cicak banyak sekali menempel di dinding rumah, membuat kita tidak nyaman dengan suara, dan kotorannya. Cicak seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hewan ini bisa kita jumpai di dalam rumah, maupun luar rumah. Dalam Islam, membunuh cicak merupakan sunnah, karena binatang ini termasuk fasik, atau pengganggu. Namun, pernahkah kamu berpikir, mengapa Allah menciptakan cicak, padahal binatang ini merupakan binatang yang fasik? Menjelaskan alasan Allah menciptakan cicak, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak, dengan satu pukulan dicatat baginya seratus kebaikan. Dalam dua pukulan pahalanya kurang dari itu, dalam tiga pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis Riwayat Muslim Tak hanya itu, sebuah hadis lain yang diriwayatkan, Aisyah mengatakan, Aku mendengar bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus tujuh kesalahan atasnya Hadis Riwayat Tabrani Mengapa diberikan kebaikan bagi membunuh binatang fasik ini dengan pukulan-pukulan tertentu Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa anjuran membunuh cicak dalam hadis itu karena ia dapat menularkan penyakit membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh maka akan membuat kita aman dari penyakit. Hewan cicak juga dianjurkan dibunuh karena, dapat membahayakan lain, bukan karena alasan yang lain. Apalagi karena dendam Nabi Ibrahim bahwasannya, ketika hewan yang lainnya memadamkan api kecuali cicak. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwasannya ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya, kecuali cicak. Karena sesungguhnya cicak itu, mengembus-embus api yang membakar Ibrahim, Imam Ahmad. Namun, karena seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan disahikan Al-Albani dalam irwa, al Galil Jadi, Apabila memang cicak yang ada di sekitar kita, itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah kenapa Allah menciptakan cicak, kalau hanya untuk dibunuh. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan, bagi kita semuanya, dan dapat dijadikan pelajaran, untuk lebih baik lagi ke depannya.